Cristiano Ronaldo menarik perhatian di laga lanjutan Premier League kontra Everton, Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022. Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial, bintang asal Portugal tersebut tampak membanting gawai milik orang lain. Video dari akun Twitter at menunjukkan Ronaldo dan pemain Manchester United lain berjalan memasuki ruang ganti. Langkah Ronaldo sedikit terhenti, dengan badan yang sedikit membungkuk seperti melempar sesuatu ke tanah. At Everton hub kemudian mengklaim kalau Ronaldo melempar gawai orang lain ke tanah. Setelah kejadian yang singkat dan cepat itu, ia melenggang masuk ke dalam lorong ruang ganti tanpa menoleh kemana-mana lagi. Manchester United langsung bertindak setelah video tersebut tersebar di media sosial. Seperti yang dilaporkan Sky Sports, Pihak Klub Tengah melakukan investigasi untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Bukan sesuatu yang mengherankan kalau Ronaldo sampai marah karena Manchester United kalah. Pasalnya, pasukan Ralf Rangnick itu sedang mengalami masa-masa sulit dengan rentetan hasil buruk. Manchester United kalah dari laga lanjutan Premier League melawan Everton di Goodison Park. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-0, di mana gol semata wayang The Toffees diciptakan Anthony Gordon pada menit ke-27. Perlu diketahui bahwa Manchester United hanya mampu meraih satu kemenangan dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Itu pun didapatkan dengan susah payah ketika menghadapi Tottenham di Old Trafford. Pada laga melawan Everton, Manchester United sejatinya tampil lebih dominan dengan 12 tembakan dan penguasaan bola hingga 68 persen. Sayang, tidak satu pun peluang mampu dimanfaatkan oleh mereka. Kekesalan Ronaldo pun bisa ditangkap oleh mantan pemain Manchester United, Owen Hargrives. Alasannya seperti yang sudah dijelaskan, Ronaldo dianggap kesal karena minimnya pasokan bola untuknya. Tidak ada kualitas yang nyata. Lihat Cristiano Ronaldo selama pertandingan itu, dia sudah merasa muak, tidak mendapatkan pelayanan. Sama sekali tidak ada untuknya, kata Hargrives dalam Premier League Productions. Raksasa Premier League, Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk menggaet bintang Real Madrid, Eden Hazard, pada jendela transfer musim panas nanti. Seperti diberitakan sebelumnya, Real Madrid diklaim berencana meminjamkan Hazard ke klub lain pada jendela transfer musim panas mendatang, dengan harapan ia bisa tampil reguler di klub tersebut. Real Madrid berharap dengan dipinjamkan ke klub lain, Hazard bisa siap tempur membela Belgia pada pentas akbar Piala Dunia 2022 di Qatar pada November hingga Desember mendatang. Kini seperti dilansir Foot Mercato, Arsenal siap memulangkan Hazard ke Premier League dan membantu sang pemain untuk menemukan performa terbaiknya kembali seperti ketika masih berseragam Chelsea. Kubu Arsenal pun kabarnya sudah menggelar pertemuan dengan perwakilan Hazard pada pekan ini. The Gunners diklaim ingin meminjam Hazard selama semusim penuh. Tak cuma itu, Arsenal dikabarkan ingin agar mereka memiliki opsi pembelian permanen dalam peminjaman Hazard dari Real Madrid tersebut. Sejak didatangkan dari Chelsea pada 2019 lalu, performa Hazard di Real Madrid memang tak bisa maksimal karena ia terus-menerus dihantam cedera. Setidaknya 16 kali cedera, termasuk karena operasi, telah dialami hazard sejak tiba di ibu kota Spanyol. Cedera tersebut mulai dari otot, hamstring, influenza, hingga sempat positif COVID-19. Rentetan cedera ini sangat berpengaruh terhadap performa hazard di atas lapangan. Sejauh ini ia baru menyumbang 6 gol dan 10 asis dalam 65 penampilan. Penyerang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic girang dengan keberhasilan timnya menjuarai Serie A musim 2021-2022. Ia merasa lega karena janjinya untuk membawa Milan berjaya terpenuhi. Zlatan memutuskan kembali ke San Siro di tahun 2020 silam. Ia membela Milan usai berpetualang di Amerika Serikat bersama LA Galaxy. Meski usianya sudah tua, Selatan tergolong berkontribusi besar bagi Milan. Musim ini, ia berhasil membawa Rossoneri menjuarai Serie A untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir. Selatan senang bisa membawa timnya menjadi juara. Rasanya sungguh luar biasa bisa memenangkan trofi ini, ujar Zlatan kepada Sky Sports Italia. Saya berada di sini saat Milan memenangkan Liga 11 tahun yang lalu. Saya kemudian pulang setelah sekian lama, saya berjanji membawa tim ini menjadi juara dan saya menepati janji itu. Selatan juga menyebut tidak mudah bagi Milan untuk bisa meraih Scudetto di musim 2021-22 ini. Ia menyebut timnya bekerja ekstra keras di dalam dan di luar lapangan sehingga mereka bisa sekali lagi mencicipi nikmatnya meraih Scudetto. Banyak yang menertawakan saya ketika saya bilang tim ini akan memenangkan Scudetto lagi. Namun kami terus bekerja keras dan membuktikan bahwa ketika Anda siap berkorban, Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan, ujarnya. Berkat trofi Serie A musim ini, gelar Scudetto AC Milan kini mencapai angka 19 trofi. Catatan ini menyamai tetangga mereka, Inter Milan yang juga telah meraih 19 Scudetto semenjak Serie A pertama kali digulirkan.